Resep Bakwan jagung, renyah, tahan lama, enak dan gurih Sisir 3 buah jagung Iris 2 batang daun bawang dan 1 batang daun seledri Siapkan satu buah cabai merah, 3 siung bawang putih, dan satu butir kemiri Haluskan Masukkan bumbu halus tadi Tambahkan setengah sendok teh merica Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk. Setengah sendok makan gula pasir. Aduk rata. Masukkan 100 gram tepung beras. Tambahkan air secukupnya. Masukkan 100 gram tepung terigu. Aduk rata. Panaskan minyak dan wajan. Masukkan adonan. Goreng hingga matang. Jika sudah matang, angkat dan tiriskan. Perkedel jagung ini, teksturnya crunchy, kriuk. Rasanya gurih, Enak dan awet hingga dua hari. Klik sup jagung. Klik bakwan sayur.